Dia segera dalam keadaan hina juga Amin. Amin. Amin Amin. Mubahalah ini saya sampaikan Karena ditanya oleh Kairosid ya. Apabila tidak ditanya saya pantang untuk menyampaikan ini Saya udah tahan-tahan Supaya dia sadar dan kembali Jalannya tetapi Tidak sadar-sadar juga Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengirimkan orang bernama Kairosid ini Untuk apa? Untuk menghentikan Fitnah-fitnah ini nah, saudara siapapun orang yang bernama, di balik akun, oposit 6890 itu, siapapun orang itu, siapapun yang mendukungnya, siapapun yang menyokongnya, siapapun yang menuju pendapatnya, dengarkanlah mubahalah saya ini. Demi Allah, di atas Quran saya bersumpah, demi Allah yang memegang jiwa ini, bila benar saya terlibat, dalam upaya sekecil apapun penangkapan terhadap orang di balik akun Opposite 6890 ini pada waktu yang lalu. Biarlah saya mati hina. Biarlah saya dicabut oleh Allah dengan mati hina. Kalau ucapan dia itu adalah benar. Namun, apabila saya tidak terlibat dan telah dia fitnah sedemikian rupa. Saya mohon kepada Allah kembalikan fitnah itu kepadanya. Amin. Dan matikanlah dia dalam keadaan hina juga, sekali lagi. Nah, Itu tadi saya lihat, ya, kita sudah lihat Babe Haikal sepertinya marah-marah, ya, dan kemudian membuat muhabalah atau sumpah karena merasa mendapat fitnah. Nah, bagi saudaraku mungkin ada yang tahu masalah apa ini yang kira-kira dihadapi oleh eh Babe Haikal Hasan ini sampai begitu marahnya dan bersumpah seperti itu fitnah apa yang yang ditujukan kepada babeh Haikal mungkin ada yang tahu kawan di sini ya oh terkait isi video ini ya doa saya semoga Babe Haikal dan seluruh ulama senantiasa baik-baik saja dan terbebas dari fitnah Ya, kita saling mendoakan kawan Ya, babi Haikal habib Rizik Sihab, habib Bahar bin Smith ya habib lainnya para kiai, para ustadz, para ulama kita doakan tokoh-tokoh agama kita di Indonesia baik yang muslim maupun yang non-muslim agar mereka semuanya tetap ya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya diberkahi umur yang panjang dan kesehatan yang bagus Dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal Amin Bagikan videonya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh